Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pembahasan tentang uh, berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera uh, dalam kebaikan. Tadi kita membaca surat Ali Imran ayat 133 Wasari ila Jadi Allah meminta kita untuk uh, bersegera atau tidak menunda-nunda waktu pertama dalam urusan taubat dan yang kedua dalam urusan amal sholih. Jadi kata Nabi iringilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan artinya iringilah dosa dengan istighfar. Maka jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah karena Allah itu nggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah nggak pernah bosan untuk ngasih kita e, taubat, menerima taubat kita. Allah nggak pernah bosan untuk mendengar ucapan astaghfirullahalalim walaupun sehari seribu kali setelah seribu kali berbuat dosa. Allah nggak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa e, tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Karena insya Allah kita nggak mungkin niat kita mempermainkan Allah. Jadi kalau kita mengelabui Allah, mempermainkan Allah, kita hanya mempermainkan diri kita sendiri. nggak mungkin. Terus kalau kita ngelakuin dosa berulang kali gimana? Ya mudah-mudahan itu bukan karena kita mempermainkan Allah. Mudah-mudahan karena kita emang lemah. Berkali-kali kita tergelincir kepada dosa karena lemah. Tapi setelah itu langsung iringi dengan istighfar lagi. Iringi dengan taubat lagi. Karena yang paling Allah lihat adalah bukan prosesnya nanti akhirnya. Mana akhirnya? Taubat atau dosa? Kalau akhirnya adalah astaghfirullahalazim. Dan enggak sempat melakukan dosa yang berikutnya, tetapi dia udah mengiringi dosa yang sebelumnya dengan istighfar, maka dia adalah orang yang memperoleh husnul khawatimah. Ya setidaknya di akhir malam sebelum kita tidur, kita istighfar dulu, ya Allah hari ini saya banyak banget dosa. Dari mulai bangun tidur tadi pagi, Udah dosa, di sosmed dosa, di jalan dosa, ketemu orang dosa. Dalam kesendirian pun masih banyak dosa. Ya Allah ampunkanlah dosa saya hari ini. Istighfar sebelum tidur dengan istighfar yang jujur dan sungguh-sungguh. Walaupun kita gak yakin besok kita akan bersih. Dan kemungkinan besok kita kotor lagi walaupun harapannya kotornya gak sekotor kemarin. Tapi bisa aja besok lebih kotor dari kemarin. Dan kita gak pernah tahu karena kelemahan kita setidaknya malam itu kita menutup malam dengan taubat, istighfar, kalau malam itu adalah malam terakhir kita, kita nggak bangun lagi, alam apa yang terjadi, maka kita memperoleh husnul khatimah. Kan itu yang kita cari. Makanya kata Allah, Allah Jangan ditunda-tunda. toh nggak ada ruginya juga kok kita mendahulukan kebaikan. Apa ruginya kalau kita segera beristighfar dan bertobat? Apa ruginya? Gak ada rugi. Gak ada gara-gara kita istighfar terus kita kayak Uh, kehilangan sesuatu gara-gara kita istighfar kita uh, kehabisan waktu gara-gara ke istighfar kita akhirnya jadi uh, capek. Apa capeknya mengatakan astaghfirullahaladzim. Kalau Allah mau syariat istighfar itu dibikin panjang. Uh, kayak sayyidul istighfar lah minimal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana abduka wa ana ala ahdika. Panjang. Kalau yang mau segini keren karena ini Sayyidul Istighfar, pemimpinnya Istighfar. Kalau yang bisa hafal ini luar biasa ini kalimatnya. Tapi bagi yang gak mampu menghafal ini atau gak mungkin juga kita baca ini misalnya setiap berbuat dosa baca itu kayak panjang gitu ya. Bukan gak mungkin agak berat mungkin bagi sebagian besar dari kita termasuk saya. Ada gak yang lebih ringan supaya kita gak menunda-nunda istighfar. Kayaknya gak cukup waktu Ustadz. Saya lagi hectic nih, saya lagi meeting nih, saya lagi apa. Kan lagi meeting kayak salah ngomong misalnya kayak gak sengaja ngetawain temen masa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka eh ngapain lo ngelamun Ntar lagi istighfar jadi kayak panjang kan jadi text time gitu kan makanya ada yang lebih ringkas lebih pendek lebih mudah lebih bisa dilakukan secara spontan ngetawain teman salah nih astagfirullahalazim beres atau suuzon sama orang lain cari muka nih cari muka nih astagfirullahalazim beres kan gitu kan ya nggak perlu sampai yang tadi Allahumma yang panjang bisa menghabiskan misalnya sekian belas detik atau sekian puluh detik yang buat kita sekian puluh detik itu sesuatu yang berat mungkin. Maka ada yang ringan, astagfirullahalazim. Terus ruginya di mana? Beratnya di mana? Untuk kita tunda nanti aja deh di akhir hari menjelang tidur. Nanti lagi. Toh nggak rugi juga, astagfirullahalazim. Ha, -ha. astagfirullahalazim. Wah gak benar Astaghfirullahaladzim Apaan sih Astaghfirullahaladzim Terus aja gitu sehari entah berapa kali Nabi aja yang gak punya dosa Sehari seratus kali Yang seratus kali itu gak harus kita tasbihin Arti seratus kali Dalam hadis tersebut artinya Nabi itu sering kali beristighfar Walaupun beliau bukan orang yang berbuat dosa maksum. Gimana kita berarti dari pagi Udah biasain aja Astaghfirullahaladzim Setiap kali kita ngerasa ada salah Sekecil apapun Lupa Astaghfirullahaladzim, karena tidaklah lupa itu wa ansanihu wa an Biasanya sebabnya karena syaiton, akhirnya bikin kita lupa terhadap satu kebaikan Sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama siapapun di jalan klakson kepanjangan Astaghfirullahaladzim Apa mungkin um, sebel sama orang akhirnya Uh, apa disalib terus senggol dikit bagian belakang kendaraan astagfirullahaladzim atau apalah di jalan kan banyak banget dosa kita tuh sekarang orang kalau misalnya nggak kayak gitu ya kejadian lah hal yang aneh kayak sekarang tuh nggak orang di jalan lah apalah main hakim sendirilah belum tentu juga itu begal belum tentu juga itu apa uh, tabrak lari bisa jadi itu adalah modus baru dan seterusnya ya udah banyak banyak ini istighfar biasanya setelah istighfar allah kasih kita tum'aninatul natal karena kenapa? ala main Bukankah dengan mengingat Allah hati jadi tenang? Biasanya kalau udah tenang emosi lebih reda tuh. Istighfar. Aneh aja kita negara muslim terbesar di dunia tapi kejadian-kejadian di jalan itu bikin kita malu dengan negara-negara non muslim tapi mereka lebih elegan, lebih baik uh, perilakunya di jalan nggak kayak kita. Minta maaf, ngasih respect ke orang lain yang ngasih jalan, ngasih jempol, e, apa kalau dia ngasih jalan buka kaca, makasih atau apa. Itu kan di luar orang udah biasa kayak gitu, jarang banget pakai klakson. Di kita kan klakson hobi ya. Kayaknya kalau sehari gak pakai klakson rasanya gimana gitu ya. Kayak ada yang garing apa yang kurang ya. Oh klakson. <laughs> Kenapa klakson jadi hobi? Mungkin di kita klakson juga bisa jadi alat apa untuk silaturahmi. Tirit, tirit, <gulau> klakson gitu kan, oke lah nggak apa-apa lah, tapi kayak kadang-kadang eh, jadi kepanjangan juga karena kebiasaan klakson atau main ngedim misalnya kayak gitu, bukan ngedim lagi sih itu mah udah nyemprot biar orang tahu kalau dia punya eh, apa, lampu yang LED, dari tol itu jarak setengah kilo udah terang banget gitu sampai kita juga jadi halu ya, ini saya di mana di negeri yang alam beda atau apa masih di dunia nggak nih kan biasa kalau dipindah alam tuh tiba-tiba terang gitu kan wah ini kayak pindah alam ternyata ada yang pakai lampu LED intinya sih banyaklah kesalahan kita dalam sehari teman-teman udah istighfar aja yang banyak salah ngomong salah respon salah apa e, istighfar wasa kemudian wajan nah itu artinya bersegera juga berbuat baik berbuat baik itu nggak susah kalau dalam bentuk ibadah Kata Nabi kalimatnya kafifatan al-lisan, sakiyatan fil mizan, habibatan ilal rohman. Subhanallah wa Subhanallah alazim. Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan dengan lisan, tapi berat banget ditimbangkan kebaikan dan Allah sangat menyukai kalimat itu. Allah yang Maha Rahman suka dengan kalimat itu apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah al-azim. Kebalik nih. Subhanallah al-azim wa bihamdi. Tetap dapat kebaikan yang luar biasa. Jadi cuma sekedar nih saya ngomongin kayak gini teman-teman langsung komat-kamit subhanallah wabillahi subhanallah lazim udah dapat ngapain nunggu nanti coba pada diam jangan diam ngomong langsung subhanallah wabillahi subhan ngapain hmm, oh iya oh ya. ngapain sih kayak gitu udah aja langsung ngomongin subhanallah wabillahi subhanallah lazim kan bisa gitu ya itu artinya kita nggak spontan untuk wasariun saya lagi bilang misalnya istighfar, udah langsung komat amin. Astagfirullah, astagfirullah. Tulisan kalau udah komat oh berarti itu wasari, tapi kalau, oh gitu. Sampai beres kajian, jam setengah sembilan, pulang ke rumah, jam sembilan, udah berapa jam tuh ditunda tuh. Itu maksud yang tadi langsung praktek. Jadi, jadi apa ya, call to actionnya itu ya langsung direspon. Jangan, oh Masya Allah ya, luar biasa. Mending sih ada kata Masya Allah, tapi bagus juga ya. Ah oh, menarik nih kajian. Banyak kalimat narasi yang bisa seharusnya diganti dengan Subhanallah wa bihamdi astaghfirullahalazim udah keganti itu. Tapi kita menggunakan narasi yang lebih panjang. Apalagi sampai muncul kalimat celaan dan seterusnya kalau kita di luar masjid. astaghfirullahalazim dan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil adzim. Dan banyak lagi kalimat-kalimat lain yang zikirnya ringan tetapi bernilai besar di sisi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi itu kayak kanzun. Kanzun itu E, kalau di kita itu barang tambang ya kanzon itu sesuatu yang ditemukan dari bawah tanah itu namanya kanzon yang tersimpan yang terkubur yang harus dicari susah dapatnya tapi kalau udah dapat berharga banget mahal itu namanya kanzon siapa yang mau jadi yang mau punya tambang saya punya cita-cita seru ya kalau jadi pemilik tambang jadi apa pengusaha tambang gitu kan. Tambang batu bara, tambang nikel, tambang apa, tambang ini, tambang itu paling ininya, tambang emas misalnya. Saya punya tambang, kan gaya tuh naiknya Range Rover. Biasanya kan pemilik tambang naik itu tuh. Kalau kita pengen jadi pemilik tambang, ada caranya apa? La wa la ta illa billah. Itu tambang. Dimana tambangnya? Kata Nabi, kalimat itu Allah simpan di bawah arosh. Itu kalimat yang Allah simpan di bawah Arosh. Dan gak sembarangan orang dapat itu. Artinya kalau kita pengen punya satu tambang di bawah arosh Allah langsung. Agak ini ya. Agak lahawlah ya. Lahawlah wala kuwata illa billah. Kaget gitu. Kalau kita, apa tadi teh? Tambang. <tambang> kalau kita pengen punya tambang di bawah Aros Maka caranya ucapkanlah la Lahawlah wala kuwata illa billah. Kalau kita pengen punya tambang yang lebih besar, yang lebih banyak hasilnya, ya banyakin aja lah, karena itu tambang langit banget itu. Tambang bumi itu batu bara, nikel, emas dan seterusnya, saya bukan orang tamanya ini gak terlalu menguasai, tanya Mardigu misalnya, yang ngerti tambang, tambang bumi banyak, tapi kita kan gak dapat nih, kayaknya mau jadi apa pemilik tambang, kayak gak kepikiran, mungkin gak ya, bisa gak ya, jadi saya pengusaha tambang kayak Haji Hisham atau siapa, kayaknya agak berat ya, hanya orang yang cukup, apa terpilihlah walaupun harusnya semuanya bisa bahasa motivasi kalau dia bisa kita bisa tapi kalau realistisnya kan diantara kita di sini mungkin enggak tahu ada enggak orang tambang di sini mungkin enggak ada kalau ada pun satu dua orang doang cari aja di depan ada yang parkir Range Rover enggak nggak ada usah ya berarti kita nggak ada yang punya tam tambang tapi mau nggak punya tambang yang lebih baik daripada di bumi tambangnya di langit persis di bawah arus la, la illa billah. apa untungnya usah punya tambang itu ya seperti untungnya punya tambang di bumi lebih untung lagi punya tambang langit coba kalau orang punya tambang gimana saya pernah di, di Palembang tuh ada satu muslim di Palembang saya nggak usah sebutin namanya beliau punya rumah empat maaf ya Memang mungkin beliau adil dan apa Rito istrinya empat. <tuh> <tuh> Harus prolog dulu yang panjang biar gak salah paham. <tuh> rumahnya empat itu di jalan besarnya Palembang itu rumahnya tuh kayak istana, jajar empat. Saya pas lewat saya nanya ini kantor apa, ini gedung apa, kayak tower gitu kayak mall gitu kan. Oh enggak Ustaz, ini rumah pribadi ada empat uh, seragam lagi. Satu, satu gerbang gitu kan kayak komplek yang megah banget rumahnya kayak istana saya bilang punya siapa punya haji fulan beliau punya sawit ukuran sawit ukuran apa ukuran lahan sawitnya tuh kayak udah seukuran satu kabupaten Masya Allah ya berarti orang kalau punya sawit punya batu bara punya nikel punya emas hidupnya enak banget punya pesawat pribadi punya airport pribadi punya mobil berjejar tuh di hanggar pesawatnya bisa kayak kayak gitu. Bisa punya tambang akhirat, punya tambang langit. Pastinya kita akan punya privilege yang lebih dari itu. Kan ini privilege bumi nih, dimudahin di sana sini. Itu ada privilege langit loh dari Allah. Itu maksud Nabi bilang dengan analogi tambang. Jadi kata Nabi, la haula illa kanzun, harta yang terpendam, yang terpendam itu namanya tambang yang ada di bawah arasy. Mudah banget loh caranya. Tapi banyak orang yang nggak mau mulai sekarang jadilah pemilik tam, tambang, sehari berapa kali kita menggali, memproduksi, ya banyakin aja lah walaupun wala kota kuata bila, terus nanti dapat apa, nanti dapat privilege ketika kita membutuhkannya, dalam masalah kita, dalam musibah kita, dalam ujian kita, kok saya beda sama yang lain dapat ujian lama, saya cepat, yang lain Ditangguhkan, saya didahulukan. Yang lain mungkin hina, saya dimuliakan. Yang lain ini dan saya terus itu. Kenapa? Karena Allah kasih privilege. Karena kita punya tambang Fulan, Haji, Haji Hanan, tambangnya di bawah A, Aros, bukan di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, bukan di Papua, di Halmahera, di bawah Aros. Coba, kalau di sana aja kita gaya, apalagi di bawah Aros dan terkenalnya, bukan di bumi, terkenalnya di langit. Tuh, tuh, tuh yang pemilik tambang di bawah aras itu tuh. Yang paling gede tuh. Kan aras lebih luas daripada langit-langit dan bumi. Bahkan lebih luas daripada surga-surga. Dimana surga-surga lebih luas daripada langit dan bumi. Luas banget udah. Udah jangan berpikir. Kalau semuanya kayak gitu usah udah sempit dong tambangnya. Kata siapa? Emang tambang di aras itu, tambang di langit itu seperti di bumi yang kecil. Tambang di bumi yang kalau kita dilihat di peta itu setitik doang. Ternyata di Papua segede itu. Itu udah bikin orang dapat privilege hidup seluar biasa ya. Gimana tambang di langit. Belum ke Afrika. Belum ke Arab dengan tambang minyaknya. Ini gak ada papanya. Apa Bumi itu dilihat dari luar angkasa setitik. Dia aros, itu tambangnya lebih gede. Yakin teman-teman bakalan dapat privilege di dunia dan di akhirat. Yang paling kita butuhin sebetulnya nanti di akhirat. Begitu bangkit dari kubur, bangkit sebagai pemilik tambang. Mau bangkit sebagai pemilik tambang? Beda bangkitnya. Ya. Kalau yang gak punya tambang... Ngeringkuk aja ya, Dan miskin ya. Kalau pemilik tambang kan pede, walaupun gak tahu sih. Yang pasti dia bangkit sebagai orang kaya, dia bangkit sebagai orang yang punya bekal. Yang pasti dapat privilege dari Allah. Makanya jangan remehin. Ada kan kisah tentang seorang sahabat yang uh, ditawan sama musuh uh, bebasnya gara-gara. Ayah ibunya orang miskin. Musuh minta tebusan terhadap anaknya yang ditawan, kalau enggak akan dibunuh besok. Maka ayah ibunya datang ke Rasulullah minta uh, solusi. Kata Nabi, banyakinlah hululah kuatatilah bila. Mereka beriman, bilang, ya Rasul, anak saya ditawan. Bukan nggak mau beribadah, tapi mereka tahu bahwa yang dikasih Nabi itu pasti berefek dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, banyakin banyakinlah hululah kuatatilah bila. Pulang, semangat nih si ayahnya, ibunya di rumah nungguin. Gimana apa? Pa? pa? Ya bahasa Arab lah pokoknya. Gimana pak udah ketemu Rasul? udah gitu kan? Oh dapat uh, ini enggak? Dapat uh, tebusan enggak? Dapat lebih baik daripada tebusan? Apa? La haula illa billah. Coba kalau istrinya di zaman kita dapat kayak gitu? Gak usah istri dulu dong. Kita aja dapat nasihat dari Ustaz kayak gitu. Kita pasti dalam mati ngomong. Ya tahu sih. Tapi yang saya butuhkan sekarang duit bukan la haula illa billah kan gitu ya? Itulah yang membedakan kita dengan mereka, makanya kita nggak pernah ngelihat keajaiban. Kalau mereka percaya begitu Nabi bilang lahaulaula qata dia pulang dengan semangat kayak dapat tebusan gede gitu, bahkan lebih. Terus kasih tahu ke istrinya dengan semangat, istrinya juga, masya Allah benar-benar. Ya udah yuk kita banyakin lahaulaula qata Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumahnya, anaknya datang bawa kambing, domba itu satu lembah, bawa domba satu lembah, entah berapa ribu domba. Hah, kamu selamat nak, ya gimana caranya kamu bisa selamat, siapa yang bantu kamu aku lagi diikat nih diikat kemudian tiba-tiba datang uh, seorang laki-laki dengan pakaian putih-putih bercahaya melepaskan ikatanku kemudian uh, menyuruh aku untuk pulang dan membawa domba-domba milik musuh itu ya kayak apa uh, ganimah gitu ya, harta rampasan perang dan musuhku gak menyadari apapun yang terjadi sama aku karena mereka tertidur pulas Allah membuat mereka tertidur dan gak mendengar apa-apa yang saya heran domba se Lembah itu seberapa berisik sih? Kan berisik banget ya. Eh, kan rame tuh. Namanya domba kan ya. Selembah. Kok, kok sampai musuh nggak bangun sih domba selembah itu lagi digiring. Kita domba tiga ekor aja udah rame. Ini domba selembah digiring dengan suara yang berisik. Musuh nggak tahu karena Allah menyelamatkan dia. Apa modalnya? Zikir ayah ibunya. La hawlala walaku Bukan hanya bebas, dapat bonus domba selembah. Artinya ringan, mau wajannah beramal soleh dengan simbolkan surga itu enggak susah sebetulnya. Apa yang membuat kita menghalangi diri untuk berbuat baik? Sama kayak misalnya, sodakoh", ucapan yang baik itu sedekah. Atau amal yang paling Allah suka itu menyenangkan hati saudaramu. Dengan hanya senyum aja, biasanya kan senyum itu nular ya. Begitu kita senyum orang lain, senyum akhirnya dapat pahala sedekah dan seterusnya. Itu beramal baik teman-teman. Jadi gak usah ditunda-tunda. Wasari om aja Yang ringan-ringan yang kita mampu aja. Kalau yang berat mungkin memang butuh persiapan. Mau tahajud. Ah tahajud ah baru jam 9 pagi. Kan gak mungkin ya. Ya nunggu doang malam. ya Ada amalan yang memang kita harus nunggu waktunya. Kita harus siapkan diri. Tapi jangan sampai kita gara-gara ada amalan yang gede-gede. Yang harus persiapan kita jadi gak beramal yang kecil-kecil. Padahal yang kecil ini juga nilainya besar di sisi Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ لا تحقرن من المعروف شيئا jangan remehin amalan kecil walaupun sekecil mithqala dzarrah kata nabi karena bernilai besar itu um, yang ada di surat ali imran kemudian yang paragraf terakhir yang kita baca tadi surat al-waqiah di surat al-waqiah Allah berfirman was-sabiqunas-sabiqun ada dua kalimat sabiqun wassabikun assabikun, apa arti wassabikun assabikun, dua kata sabiqun. kata sabiqun itu dari kata kalau di Indonesia yang common itu adalah musabakoh, musabakoh itu artinya perlombaan, jadi wassabikun artinya orang yang berlomba, orang yang saling mendahului, itu namanya berlomba, ada dua kalimat wassabikun, wassabikun assabikun artinya apa, kata para ulama tafsir, artinya was Siapa yang di dunia sabikun saling mendahului saling berlomba dalam kebaikan maka nanti dia di akhirat saling mendahului dan berlomba masuk surga lebih dulu makanya surga orang yang masuk surga itu kan beda-beda uh, waktunya ada yang pas dia masuk, ternyata temennya udah 1000 tahun di dalam surga. Kan di sana abadi, kan? Nggak ada batas usia Eh, hati-hati nih, udah apa? Udah time limit nih, udah deadline, nggak bisa masuk lagi nanti. enggak ya? Terus aja, selama-lamanya ada yang nunggu 500 tahun, ada yang nunggu 1000 tahun, ada yang nunggu 10.000 tahun, ada yang nunggu sekian ratus ribu tahun. Lama banget loh, nah. Tingkatan atau durasi waktu yang siapa lebih cepat dan siapa yang lama itu ditentukan oleh apa salah satunya di dunia, siapa yang lebih dulu dan bersegera dalam amal soleh di dunia. Nanti dia juga yang akan lebih dulu dan lebih bersegera dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi spirit dan motivasi sahabat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan di masa hidup mereka, karena mereka pengen duluan masuk surga. Sehingga ketika harusnya mereka nunggu 100 tahun, enggak perlu 100 tahun. Bahkan yang masuk surganya bareng, sampainya beda. Masuk ke surganya bareng nih, tapi sampai ke surganya beda-beda. Tergantung apa? Tergantung siapa yang lebih duluan melakukan kebaikan. Sehingga nanti sampainya lebih duluan. Kayak gimana bentuknya? di Disirot. Kata Nabi ada orang yang melintasi sirot seperti kilat, cepat. Baru berkedip udah sampai ke surga. Padahal sirot itu membentang dari bumi sampai ke surga. Bumi yang saya maksud bukan bumi sekarang. Tapi ardul mahsyar, bumi mahsyar. Kalau sekarang belum ada mahsyar, yang ada surga. Mahsyar nanti dibentuk lagi setelah kiamat, sangkakala pertama, hancur semuanya. Lalu Allah kumpulkan lagi semuanya menjadi satu bumi saja. nggak ada lagi planet-planet, hanya satu bumi saja. Namanya ardul mahsyar. Kalau yang yang sekarang namanya ardud dunia. Art jadi bahasa Inggris earth. Benar gak sih Ustadz? Gak tau sih kayak mirip aja gitu. <tik> jadi ardhud dunia dirubah menjadi ardhul mahsyar. Uh, yang disebut dengan istilah apa. Uh, <tik> Hari ketika Allah mengganti ardu yang lama dengan ardhul yang baru. Di akhir surat Ibrahim kalau nggak salah. Ardu ardu Hari ketika Allah ganti bumi yang lama dengan bumi yang baru. Apa arti bumi yang baru? Mahsyar. Jadi mahsyar adalah sebuah planet atau bumi yang ukurannya entah berapa ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Tapi bentuknya udah nggak ada lagi gunung dan lembah semuanya rata. Nggak ada lagi lembah dan gunung sehingga tidak bisa kita menghindar dari sengatan matahari, kalau ada lembah kita masih bisa berlindung di balik gunung ini udah rata semuanya dan ukurannya lebih besar daripada sekarang yang jaraknya kalau seribu kali lebih besar pastinya lebih dari seribu kali berarti jaraknya seribu kali lebih jauh daripada jarak yang sekarang dimana orang dikumpulkan di Ardul Mahsyar itu, di sebuah titik yang dulunya bekas Masjidil Aqsa kenapa kayak gitu itu yang disebut di dalam surat kof kalau nggak salah makanin korib, tempat yang dekat. Ketika malaikat memanggil manusia mim makanin korib dari tempat yang dekat, tempat yang dekat itu kata ulama tafsir adalah al aqsa Maka manusia nanti akan dikumpulkan semuanya di al aqsa yang sekarang titiknya al aqsa masjid al aqsa Palestina. Di situ manusia dikumpulkan, di situlah manusia akan disidang, Yaumul hisab, hari persidangan. Tapi jarak al aqsa yang nanti beda dengan yang sekarang. Sekarang kita ke al kalau naik pesawat 12 jam, kali seribu. Kalau masyar itu lebih besar seribu kali lipat. Tapi menurut para ulama entah sekian ribu kali lipat, nggak ada yang tahu persis. Pastinya sekian ribu kali lipat lebih besar daripada bumi yang sekarang. Kebayang nggak kita yang meninggal di Indonesia nanti jalannya ke al berapa lama? Kan dibangkitkan dari kubur masing-masing. Kalau kita dikuburkan di Indonesia nih meninggal di Bandung. Dikuburkan di Bandung, bangkitnya di Bandung juga. Pas bangkit dari Bandung, mau jalan ke Akso, sekarang aja kalau kita naik pesawat 12 jam, kebayang gak jalan kakinya berapa tahun? Mungkin 2 tahun, karena ada yang naik sepeda setahun tapi sepeda. Dan itu bukan Akso, sampai Mekah kan ya. Ada yang dari Jawa naik sepeda ke Mekah se setahun tahun, itu sepeda. Tapi gak murni sepeda juga sih, naik kapal. ya. Kalau seandainya darat semua mungkin dia 2 tahun, karena kapal lebih cepat dari sepeda. Kalau naik sepeda aja ke Mekah dua tahun, ke Aqsa mungkin tiga tahun, berarti jalan kaki dikali dua, kalau misalnya jalannya cepat dan konstan. Kan jalannya nggak konstan, jalan istirahatnya se sebulan. <gulau> <tuh> ya seumur hidup sampai Aqsa, kebayang nggak sih analog ini biar kita paham dulu nih jaraknya. Kalau di dunia aja kita butuh waktu sepuluh tahun untuk sampai ke al Aqsa, kali se seribu, sepuluh ribu tahun baru sampai ke titik hisap, lu belum dihisap loh. Dari dibangkitkan baru sampai ke sana, itu sepuluh ribu tahun. Sementara yang lain-lain udah diserukan tadi gimana-mana tuh, udah keliling-keliling, udah staycation, udah healing, udah apa. Kita masih aja kemana, Mbak? Kemana, Mas? Ke Aksa? Ke Aksa baru berapa lama? Baru juga seribu tahun. Baru seribu tahun. Karena jaraknya sepuluh ribu tahun. Kalau jalan kaki, nggak bawa bekel. Gimana kalau bawa bekal? Bukan ransel, yang dibawa apa? Dosa yang lebih berat daripada tujuh lapis bumi. Apa salah satu dosa yang paling berat yang dipikul seperti memikul tujuh lapis bumi? Dosa memakan harta waris secara haram. Mengambil yang bukan haknya di dalam waris. Itu kan kayak memikul tanah, tujuh lapis tanah loh. Tujuh lapis bumi kita pikul, kebayang gak jalannya kapan sampainya? Gak bisa jalan ya udah merangkak juga gak bisa. Gitu-gitu aja terus. Tapi gak jalan-jalan. Orang udah lalu kita masih gitu-gitu aja kayak apa kayak kura-kura, uh, tapi kura-kura yang batoknya nggak sekura-kura, batoknya mungkin se uh, gedung dewan, tapi kitanya sekura kura kecil, kebayang nggak sampai ke aksonya berapa puluh ribu tahun lagi tuh? Itu kondisi di akhirat di Padang Mahsyar teman-teman. Terus yang bikin cepat apa? <tuh> Orang yang di dunia sabikun, nanti di Padang Mahsyar sabikun. Lebih dulu. Ninggalin yang lain, cepat, cepat, cepat. Karena hari itu kita gak sempat mikirin yang lain. Mikirin diri sendiri dulu, kalau udah selamat baru mikirin yang lain. Biasanya udah masuk surga, keluar lagi tuh, mana saudara saya? Mana orang tua saya? Mana pasangan saya? Oh lupa meninggalnya jomblo misalnya. <laughs> ya udah deh, mana pasangan apa sahabat saya deh gitu ya. Maaf ya. Insya Allah nanti di sana ada pasangan kok. Mana pasangan saya? Mana anak saya? Mana sahabat yang ikut Taklim bareng dengan saya? Baru mikirin yang lain. Tapi udah masuk surga dulu. Beda sama Nabi. Nabi nggak masuk surga dulu. Beliau walaupun jatah beliau dulu, lebih duluan dan kunci surga ada di tangan beliau. Tapi beliau stay di masyar. Kita nyelamatin diri dulu, udah nyelamatin baru balik lagi. Kata Allah dia ada di sini, dia ada di sini, kita cari. Lalu kita selamatkan dengan seizin, Allah baru masuk bareng. Makanya sabikun di dunia, biar nanti kita sabikun di akhirat. Mulai dari padang mahsyar udah sabikun. nggak lagi butuh waktu sepuluh ribu tahun, itu pun kalau mahsyar itu seribu kali lipat dari bumi. Yang kemungkinan kayaknya lebih dari seribu kali lipat. Itu pun kalau kita jalan kaki tanpa beban. Kemungkinan besar kita bawa beban. Bebannya apa ya? Beban-beban dosa di atas pundak kita. Dosa-dosa besar yang kita belum taubat dengan taubatan nasuha Mikul beban jalan ke sana. Dan perjalanannya gak kayak di dunia banyak pit stop. Yang di dunia kita bisa transit, yang di dunia kita bisa numpang, nginap di hotel, nginap di rumah teman dan seterusnya, nggak ada tempat pemberhentian, jalan terus dan nggak ada bekal, nggak bisa minum, nggak bisa makan dalam keadaan lapar dan haus, Kebayang nggak tenaganya kayak gimana, lemah banget, benar-benar hari yang sangat susah hari itu tuh, hari yang sangat susah, nggak ada kesusahan di di dunia yang setara dengan kesusahan di akhirat, nggak ada, sesusah susahnya hidup di dunia itu mah receh dibandingkan kesusahan di akhirat. Sehingga apa yang bisa bikin kita nanti mudah. Itulah yang difahami sahabat. Makanya mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu baru sampai ke akso. Titik makanin korib untuk hisap. Dihisap di akso, hisapnya juga beda-beda. Ada yang hisapnya lama, ada yang hisapnya cepat. Siapa yang dapat hisap yang cepat yang nggak ditanyain satu persatu. Karena amalan kita itu ditanya lebih detail daripada audit apapun di dunia. Kita di audit aja lama banget, audit keuangan atau mungkin lebih ke pengadilan di dunia kan lama banget ya berkali-kali datang ke pengadilan, belum beres balik lagi lusa, apa minggu depan datang lagi, hanya kadang-kadang masalah sepele atau seorang suami istri ketika istrinya menuntut untuk fasak atau apa hulu minta cerai itu kan pengadilannya aja berkali-kali sampai keluar surat cerai dari pengadilan agama misalnya, itu aja ribet baru satu kasus. Kebayang nanti di akhirat kasus kita sejak kita balil, usia 10 tahun udah mulai ditanya tuh. Satu hari mungkin hisapnya bisa sekitar satu tahun lebih, satu hari doang. Karena dalam satu hari 24 jam itu entah apa aja dosa-dosa yang kita lakukan. Belum lagi dengan orang lain, orangnya mana sekarang? Datangin dulu orangnya, jadi saksi dulu, debat dulu, saling hujat dulu, saling menuntut dulu dan seterusnya. Panjang, terus siapa yang dimudahin hisapnya sehingga nggak perlu... Uh, pengadilan sepanjang itu dan langsung diputuskan, dia bebas. Bahkan bukan hanya bebas, dapat ganti rugi. Bukan hanya dapat ganti rugi, dapat kebaikan. Siapa? Wasabikun di dunia penentuannya. Gak bisa lagi nanti di akhirat kita beramal soleh. Di dunia sekarang. Begitu dengar Hayya langsung jalan ke masjid, wassabikun, wasabi kun. ingin mendapatkan di awal waktu bersama imam soft pertama. Nanti urutan masuk surganya seperti urutan soft soft satu, soft dua, soft tiga dan seterusnya. Itu sangat menentukan, enggak sekali dua kali, mana yang paling da'wam, makanya enggak bisa kita jangan menghakimi orang lain, wah saya tahu sekarang siapa yang bakalan paling telat masuk ke surga, tuh lihat yang istiqomah di belakang tiang. Asal sholat pasti di belakang tiang. Belum tentu. Artinya kita juga kan belum tentu sampai akhir hayat kita bisa kayak gitu kan. Makanya yang dawam dalam kondisi wassabikuna fit dunia. Itu yang nanti akan menentukan fahhumus sabikuna fil akhirah. Sekarang kita baca beberapa kisah. Eh, bagaimana eh, sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya Nabi mengatakan khairun nas karni sumal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia atau generasi adalah generasi aku. Kenapa generasi sahabat itu disebut sebagai khairul kurun atau khairun nas? Sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi, karena merekalah yang paling bergairah dan semangat dalam musabakah. Fil berlomba-lomba dalam amal-amal soleh. Mereka yang paling baik, nanti kita akan tahu gimana. Semangat mereka, sekarang pertanyaannya kita mau gak niru dan mengikuti teladan mereka sehingga kita insya Allah juga menyusul mereka dalam berlomba-lomba untuk masuk surga Allah. Misalnya perlombaan para sahabat, ini ada contohnya adalah dalam berinfak di jalan Allah. Amarana Rasulullah s.a.w. anna tasaddaq wa waafakwa mala mala indi. Fakultu aliyom asbiqu bakrin. Umar mengatakan, jadi Umar itu dari dulu pengen banget ngalahin Abu Bakar. Jadi nggak ada kata-kata ah itu mah Abu Bakar, saya nggak akan mungkin ngalahin Abu Bakar. Itu kita, itu mah Rasul, itu mah Abu Bakar, itu mah Umar. Kalau sahabat semangatnya nggak kayak gitu, bukan itu mah saya mah, saya mah harus bisa ngalahin Abu Bakar, saya harus bisa mendahului Abu Bakar. Itu semangat festabikul khairat beda sama semangat menyerah ah itu mau Abu Bakar nggak mungkin nggak Abu Bakar masalahnya bukan siapa menang siapa kalah mau nggak berlomba karena berlomba itu setidaknya walaupun kita kalah kita lebih cepat daripada nggak berlomba kan kita berenang sendiri nih kan santai tuh bisa jadi gini-gini tapi nggak nggak pindah-pindah loh kok masih di sini sih karena nggak berlomba saking santainya nih begitu datang teman kita kan pengen nunjukin gue udah lama loh belajar berenang kan gitu ya wah wow, walaupun heboh gitu kan setidaknya lebih heboh daripada Sendiri mudah-mudahan lebih cepat daripada ketika kita sendiri. Jadi jangan berputus asa duluan, ah kayaknya nggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Bukan itu intinya, semangat berlomba itulah yang membuat kita lebih baik daripada kita sendiri. Umar mengatakan, saya ingin banget mengalahkan Abu Bakar. Sehingga ketika suatu hari Amarona Rasulullah, Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah, maka aku merasa udah siap nih, aku punya harta, Uh, setengah dari hartaku akan aku sedekahkan di jalan dakwah. Terus Umar mengatakan dalam hatinya, "Membatin, Aliaum, asbiku aba Hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar." Kemudian, Majid Tubin Isfi maka Umar bilang, "Aku datang membawa nisf Setengah dari hartaku, Faqallali, Rasulullah Rasulullah berkata kepadaku, "Ma'abka Itali, ahli kaya Umar, apa yang engkau simpan untuk keluargamu, hai Umar?" sama dengan yang aku berikan, jadi yang aku berikan segitu yang aku tinggalkan di rumah segitu, jadi setengah-setengah. Tiba-tiba Ata Abu Bakrin bikul lima indahu. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa harta yang nggak terlalu banyak. Umar dalam hati mengatakan, nah, aku ngalahin Abu Bakar nih. Maka Rasulullah bertanya, ya Aba Bakr, ma Abu li Ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Abu wa warasulah. Tidak ada yang aku tinggalkan untuk keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Umar kaget Allah dan Rasulnya itu artinya gak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar. Kalau kita masih nanya maksud loh <laughs> Saking lolanya kita ya. Sahabat kan pinter-pinter makanya jadi orang muslim itu harus cerdas, harus smart. Jangan polos-polos amat. Perdebatan tentang hal yang polos. Penulisan yang benar tentang insya Allah. Insya Allah. Allah atau insyaallah atau ah receh banget sih nggak elegan, muslim itu elegan ngomong sepintas tapi pemahamannya dalam, coba baca baik-baik syair para ulama kita kalau ngejelasin sesuatu itu singkat tapi pas dibedah panjang banget bisa jadi satu buku sendiri, itulah kecerdasan kaum muslimin dari zaman sahabat sampai zaman-zaman kejayaan islam sehingga ketika Ubakan mengatakan abaqaitul lahumullaha aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasul, itu sudah jelas maksudnya nggak ada yang tersisa di rumah Abu Bakar kecuali yakin kepada Allah dan taat kepada Rasul. Umar mengatakan la usabiquka ala abada ya Aba Aku nggak bisa ngalahin kamu wahai Abu Bakar dalam hal apapun di antara kebaikan. Ini takjubnya Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar kayak gitu juga. E, apa, merasa udah puas diri, enggak Abu Bakar berlombanya dengan siapa? Dengan Rasul, yang pernah saya cerita juga nanya ke anaknya, putrinya yang itu istrinya Rasulullah sendiri karena yang paling tahu Abu Bakar dan paling tahu Rasulullah dia sebagai anaknya Abu Bakar istrinya Rasulullah ya Aisyah wah anakku Aisyah kamu kan bisa ngebandingin amalan Rasulullah sama amalan ayah nih kira-kira ada amalan Rasulullah apa yang ayah belum lakuin dipikir-pikir sama Aisyah artinya kan udah hampir semua dilakuin tuh kalau kita nggak perlu mikir banyak. Kalau Aisyah kan mikir apa ya, apa ya? Berarti kan Abu Bakar hampir sama sama Rasulullah. Sampai Aisyah aja harus mikir kan. Oh ada Rasulullah selalu ngasih makan seorang pengemis tua yang buta yang ada di ujung pasar. Itu yang Abu Bakar nggak tahu. Yang lain lah seolah-olah udah semuanya dilakukan sama Abu Bakar. Ini namanya fastabikul khairat. Walaupun pada akhirnya Abu Bakar juga sadar nggak akan pernah bisa ngalahin. Rasulullah setidaknya dalam urusan kelembutan dan kasih sayangnya Rasul, walaupun sama-sama ngasih makan, beda lembutnya. Abu Bakar nggak di apa? Nggak di rotinya nggak direndam dulu, nggak dihancurin dulu, langsung ngasih aja sampai orang keselak. <tuh>. Rasulullah rotinya karena ini orang tua udah ompong, ya direndam dulu sama air, dihancurin yang lembut, dikasih madu, disuapin sama orangnya tinggal telan. Abu Bakar pak ini. <tuh>. Orang yang, oh, kamu siapa? Saya orang yang biasa, enggak beda. Apa bedanya? Orang yang sebelum kamu itu lembut. Dia kalau ngasih itu rotinya udah hancur, udah lembut, saya tinggal nelan kamu, kamu. Tahu nggak siapa bapak orang yang biasa itu? Orang yang biasa itu Rasulullah, baru orang yang nangis karena selama ini orang itu ternyata selalu mencela orang yang di depannya yang ngasih dia makan. Coba bayangin kita digituin. Udah dicampur macam-macam ya. Ya, ini pak, Silahkan, Pak. Mudah-mudahan tenang di alam sana, <laughs> karena kita sebel kan, Rasulullah kan enggak gitu. Ternyata Abu Bakar akhirnya paham, Oh, enggak bisa ngalahin Rasulullah saking istimewanya Rasul. Tapi, apakah Abu Bakar mengatakan itu di awal untuk tidak berlomba? Enggak tahu, enggak mungkin ngalahin Rasul. Umar tahu, enggak mungkin ngalahin Abu Bakar. Begitu juga sahabat tahu, enggak mungkin ngalahin Saidah Khadijah, Saidah Aisyah, enggak mungkin. Tapi mereka enggak bilang itu sebagai sebuah excuse untuk tidak berlomba. Akhirnya mereka bawa setengah harta saya. Ubakar uh bawa sedikit tapi seluruh hartanya kalah. Semangat lagi dalam beramal soleh dan seterusnya kayak gitu. Nah kemudian contoh yang lain adalah. Suatu hari Rasulullah SAW sedang uh, duduk bersama dengan para sahabat. nih pagi-pagi nih. Inilah uh, keseharian Nabi. Nabi itu nggak banyak ceramah teman-teman. Jarang ada tablik akbar di zaman Nabi itu jarang. Apalagi sampai full satu tahun tablik akbar. Keliling Hijaz, jadwal tablet akbar Rasul sudah penuh. <SILENCIO> Kalau mau waiting list tahun depan, hubungi manajemen Rasulullah. Nggak ada terus, Nabi ngapain? Dakwah Nabi itu daily life. Sehari-hari beliau tuh ya dakwah semua, nggak ada khusus di majelis ilmu doang gitu. Jadi jangan sampai kita memahami bahwa yang namanya dakwah itu gini nih. Dakwah kayak gini hanya salah satu instrumen dalam dakwah. Dakwah yang real adalah yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di luar masjid. Apa dampak kita terhadap lingkungan? Itu dakwahnya. Nabi lagi nongkrong dan sahabat nanya, Ma, "Man asbaha minkumul yauma iman Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah berpuasa? Dalam keadaan berpuasa. Sahabat berdiri, salah satunya Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Yang lain juga bilang, "Ana ya Rasulullah." Kemudian Nabi nanya lagi, "Faman tabi'akumul majana zat'an. Siapa yang hari ini sudah mengikuti jenazah, mengiringi jenazah, ngangkut jenazah, kemudian menguburkan jenazah? Sahabat gantian yang berdiri, tapi ada satu orang yang berdiri lagi yaitu Abu Bakar mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Nabi nanya lagi, "Faman ath'ama minkumul yauma miskinan?" Siapa di antara kalian yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin? Sahabat bergantian yang bangun, Abu Bakar bangun lagi, "Ana ya Rasulullah." Faman Siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat bergantian lagi yang berdiri, Abu Bakar berdiri lagi. Ana ya Rasulullah. Setiap Nabi menanyakan mengabsen amal soleh mereka di pagi, pagi itu di waktu duha mungkin jam 9, jam 10, jam 11 sebelum zuhur. Nabi nanya sahabat angkat tangan bergiliran kecuali satu orang yang terus angkat tangan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sehingga Nabi tersenyum mengatakan, "Majtama'na ma fi imriin illa jannah." Tidaklah semua amal itu ada pada kehidupan seseorang dalam satu hari kecuali dia masuk surga. Semuanya pada ngelir Karbu akan merasa takjub dan cemburu. Akhirnya besoknya pagi-pagi ramai tuh, nggak ada lagi yang nongkrong. Semuanya sibuk. Kalau ini kan nongkrong nih ketemu Rasul, mereka pikir ketemu Rasul itu udah selesai, Abu Bakar ketemu Rasul setelah berbagai macam amalan dilakukan dari sejak habis subuh, mereka ketemu Rasul mungkin cuma satu amalan, besoknya nongkrong tongkrongan Rasul gak kayak kemarin lagi, udah pada sibuk, wah heboh sahabat, habis subuh udah keluar masjid, wah amal solehnya macam-macam, mana jenazah, mana jenazah, mana orang... <gisteri> mana orang sakit, mana orang miskin, wah heboh lah mereka nyari, apa jenazah nyari orang miskin nyari orang sakit kayak kita nyari konsumen kayak kita nyari objek buat uh, bisnis mereka nyari mana jenazah mana orang sakit mana orang miskin mana anak yatim sibuk sahabat kayak gitulah suasana Madinah di zaman Nabi ya teman-teman di pagi hari suasana kita nih habis subuh pada sakinah kalau mereka subuh itu memang nafas gairah subuh itu luar biasa, makanya Nabi dengan semangat berdoa, "Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu pagi, arti keberkahan di sini itu banyak amal solehnya." Pagi-pagi itu udah beres, jadi jam sembilan, jam 10 nya sahabat udah sekian amal soleh dilakukan, coba bedakan dengan amal soleh kita di jam yang sama. Mungkin masih jauh di sini ada pelajaran, harusnya di waktu yang singkat kayak gitu aja, kita udah melakukan banyak kebaikan, itu pelajarannya. Abu Bakar di waktu jam 9, jam 10 pagi sudah melakukan sekian banyak kebaikan. Sehingga Nabi mengatakan, majtama nafi imri'in tidaklah ketemu semua amal itu dalam satu jam satu orang dalam satu hari illa dakhalal jannah kecuali dia masuk ke dalam surga. Itulah sahabat. Sulatum minal dulu banyak yang kayak gitu. Wakolilum minal akhirin sekarang sedikit. Dulu bah, sulah di situ bukan sepertiga. Jangan dihitung sepertiga, berarti masih ada kesempatan dua pertiga nih. Enggak kayak gitu sih hitungannya. Sulah di sini adalah sebuah kode, sebuah simbol. Dulu banyak, kalau sekarang kolilum tinggal sedikit. Sekarang yang tersisa yang sullatu minal awalin, wassulatum minal akhirin adalah ashabul yamin golongan kanan yang beramal soleh, tapi enggak sebergairah yang sabiqunas sabikun. Mereka juga masuk surga tapi beda, derajat surganya, kenikmatan di dalam surganya, cepat masuk surganya berapa cepat, itu beda. Muncul lagi nanti kisah kun yang lain misalnya yang dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam uh, sebuah adegan perang Uhud Nabi Shallallahu alaihi wasallam menghunus pedang, kemudian bersabda, man yakhudhu minni hada. siapa yang mau mengambil pedang ini dari tangan aku? Sahabat semuanya, ada ya Rasulullah, ada ya Rasulullah, ramai, ramai angkat tangan gitu, saya Rasulullah, saya Rasulullah, pengen ngambil pedang dari tangan Nabi, karena itu kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, faman yakhudhu bihaqih, terus siapa yang mau mengambil pedang ini dan menunaikan haknya? Apa hak pedang itu? Perang menebas musuh lebih dulu daripada yang lain, jadi dia masuk duluan ke tengah-tengah musuh, turunin tangan satu-satu, jadi yang tadi oh no, ya Rasulullah kayak, wah gua berani, wah pas kata Nabi, Faman siapa yang mau menunaikan hak pedang ini, maka kemudian eh, sahabat mulai menurunkan tangan mereka satu persatu, saling noleh kanan kiri muncullah seorang sahabat yang bernama Simak ibnu Kharshah Abu Dujanah. Dia mengatakan, Ana Aku yang akan menunaikan haknya pedang itu ya Rasulullah. Rasulullah memberikan dengan apa? Dengan senyum dan kemudian uh, Simak bin Kharshah Abu Dujana ini berangkat menunaikan hak pedang tersebut dan kemudian menyerang kaum musyrikin. Dia mendapatkan doa Nabi, dia termasuk yang sabiku kunafil jannah. Yang mendahului yang lain dalam surga. Kisah yang kedua tentang masalah berlomba-lomba itu juga terjadi sama sahabat dalam perang Uhud namanya Amru Bin Jamuh. Mungkin sebagian teman-teman pernah dengar nama ini Amru Bin Jamuh. Amru Bin Jamuh ini udah tua banget terus kakinya pincang. Artinya nggak bisa jalan cepat apalagi lari. Dan mereka bukan sedang dalam kegiatan mau car free day. Mereka bukan lagi mau ke mal. Kita kadang-kadang bawa orang tua ke mal juga kayak mikir-mikir ya. Nanti kapan beresnya, turun dari mobil pelan-pelan, masuk ke lobby mall pelan-pelan, mau naik tangga nggak bisa, harus nunggu lift, liftnya ngantri. Kan gitu kan? Mikirin orang tua ke mall, apalagi mikirin orang tua ke car free day, mikirin ke, ke lapangan mau olahraga, susah bawa orang tua. Ini bukan car free day, bukan olahraga, bukan mall. Ini mau perang Uhud. Amru bin Jamuh punya anak laki-laki empat -laki yang juga ikut berperang dalam perang Uhud. Dia bilang ke Rasulullah, saya ingin ikut berjihad bersama Rasulullah. Anaknya ngumpul sama ayahnya bilang, ayah biar kami wakili ayah. Ayah gak usah ikut, ayah kan gak mampu. kaki ayah pincang, ayah udah kakek-kakek. Gak perlu juga untuk berjihad, karena ayah dianggap orang yang punya uzur. Biar kami yang mewakili ayah. Apa kata Amr bin Jamuh? Kalian pikir cuman kalian yang pengen masuk surga lebih dulu. Kalau kalian berangkat, Kalian syahid, kalian masuk surga lebih dulu daripada ayah, ayah nganggur di dunia. Bahasa dia, apakah ayah akan tua dalam keadaan tidak ngapa-ngapain bahasa kita, nganggur di sini sendiri kalian masuk surga duluan. Enak aja kata Amr bin Jamuh, ayah jangan ikut ditahan-tahan sama anaknya. Akhirnya dia ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah anak saya menahan saya dari untuk masuk surga. Oke Fadalik gimana maksud kamu wahai Amr bin Jamuh? Saya pengen berjihad, pengen membela agama Allah, pengen membela negara Islam. Malah ditahan-tahan sama anak saya dengan alasan kaki saya pincang. Emangnya yang masuk surga hanya yang sehat-sehat aja. Wah luar biasa nih semangatnya. Akhirnya Rasulullah mengizinkan beliau. Dan beliau mendapatkan apa yang beliau inginkan syahid di dalam perang Uhud. Terkenallah Amru bin Jamuh sebagai salah satu di antara sullatum minal awalin. Orang yang wassabikun assabikun. Dalam konteks sekarang, alhamdulillah, kenapa saya bilang alhamdulillah nggak ada perang di Indonesia? Karena kalau ada perang belum tentu kita sanggup kan? Jangan merasa, "Kok alhamdulillah si ustadz saya kan pengen berjihad." Eh, bentar dulu. Sebelum berjihad, tanya dulu, salat berjamaah di masjid udah konsisten belum? Nggak usah jauh-jauh jihad perang segala macam ya, salat di masjid. Kalau sakit, ada kita beralasan nggak? Hujan, nggak enak badan, baru pulang kerja, mau keluar lagi habis ini, ada zoom. Ada segala macam ya kan di dunia dalam urusan sholat berjamaah aja kita udah banyak uzur loh gimana mau perang jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu deh karena bisa jadi kita termasuk orang yang nausbila falataku lumala taflun janganlah kalian mengatakan yang kalian sendiri nggak sanggup nanti ketika Allah turunkan perintahnya jangan macam-macam udah sholat berjamaah dulu terus naik lagi levelnya setelah sholat berjamaah apa dakwah udah mau belum terlibat dalam dakwah jangan-jangan kita ashabul azhar orang yang banyak excuse Ustad maaf gak bisa ikut, Ustad maaf gak bisa join, insya Allah saya ikut mendoakan, insya Allah saya support di lain waktu. Itu aja udah banyak uzur padahal disuruh berdakwah yang gak perlu berkorban dengan harta dan uh, apa nyawa, cuman waktu doang mungkin atau tenaga, kalaupun harta gak sampai kayak Abu Bakar dan Omar, cuman sebagian kecil. Artinya kalau kita mau belajar dari Amr bin Jamuh, Belajar dari Umar bin Khattab, belajar dari sahabat-sahabat yang disebutkan namanya tadi, coba praktekkan dalam konteks kehidupan kita dulu aja. Sebergairah itu enggak kita dalam kebaikan. Mulai dari ibadah sama dakwah. Ibadah, dakwah. Terutama buat laki-laki. Karena kalau perempuan ibadah udah enggak dituntut lagi dakwah. Kalau dia dakwah dia bonus. Laki-laki ibadah enggak mau berdakwah itu ada semacam pertanyaan dari Allah. Bagaimana nasib agama yang diwariskan Nabi kepada kalian? Kenapa kita ditanya Ustadz? Karena kita umat Muhammad bukan umat Nabi Isa. Umat Nabi Isa tidak punya tanggung jawab dakwah. Umat Nabi Musa tidak punya tanggung jawab dakwah. Itulah yang membedakan mereka dengan kita. Kita punya tanggung jawab dakwah laki-laki itu semuanya sama. Mukmin punya tanggung jawab dakwah yang diwariskan dari Nabinya. Itulah yang membuat mereka lebih mulia daripada umat-umat sebelum kita. Memangnya kita mulia hanya gara-gara kita umat Nabi Muhammad? Bukan kita umat Nabi Muhammad yang mewarisi tugas Nabi Muhammad yaitu dakwah. Itu yang membuat kita mulia. Sehingga kalau kita nggak punya kontribusi peran di dalam dakwah, kayaknya kita ada yang miss deh dalam dalam apa e, diri kita, dalam hidup kita. Laki-laki itu -laki nggak boleh melepaskan diri dari kaitan dakwah. Karena nggak ada satupun sahabat yang tidak terlibat dalam dakwah Nabi. Nggak ada satupun kecuali orang munafik. Yang tadi saya baca di surat Al-Fat. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا Orang-orang munafik dari Arab Badui berkata kepadamu kami sedang banyak urusan. Kami sibuk dengan harta kami, usaha kami, kerjaan kami, anak kami, keluarga kami ada yang sakit. Mintalah ampun kepada Allah untuk kami. Itu namanya ashabul a'adhar. Orang yang banyak excuse untuk tidak mau terlibat dalam dakwah. Siapa mereka di dalam Al-Quran munafikun yang bilang amanna tapi tidak mau terlibat. Bilangnya kami beriman, tapi nggak mau terlibat dalam dakwah agama Allah. Gimana cara kami terlibat? Ustadz, kami bukan penceramah, emang sejak kapan dakwah itu artinya ceramah? Saya sangat tidak setuju kalau dakwah itu diartikan hanya ceramah. Ceramah cuma salah satu instrumen dakwah yang kecil. Dakwah itu, kalau bahasa saya, memprogram perubahan. Itulah dakwah. Saya jarang ceramah di Bandung aja. Ceramah saya sebulan, cuma dua kali. Yang Rabu malam yang kayak sekarang nih, ada nggak? Ceramah saya yang dimana, di masjid-masjid yang lain nggak ada. Banyak masjid yang undang saya sebandung raya bahkan se indonesia kenapa saya jarang menerima jadwal. Karena saya sudah menghabiskan banyak waktu siang dan malam itu untuk memprogram. Akhirnya muncullah tren hijrah, akhirnya muncullah pesantren, akhirnya muncullah sekolah rimba, muncullah berbagai macam kegiatan-kegiatan untuk perubahan. Kita ya, bikin program sama teman-teman geng motor, kita bikin program sama teman-teman bobotoh viking sebelum pandemi ya. Gara-gara pandemi kan off lagi tuh, mulai lagi dari awal sekarang. Kita bikin program teman-teman, uh, Di sini ada sahabat kita juga, Kang Niko dari BFC, kita bikin program dari semua komunitas anak muda, memprogram perubahan, itulah kesibukan saya sehari-hari. Jadi kalau ada yang nanya susah banget, mudah undang, -undang emang susah, karena saya ngasih slot jadwal ceramah sebulan cuman dua kali. Khutbah, idul, uh, khutbah Jumat, enggak ada. Cari masjid mana yang saya setiap Jumat khutbah, jarang banget. Cuman masjid ini doang karena hak tetangga. Masjid lain ada gak khutbah Jumat? Dulu tahun 2015 ke belakang, setiap Jumat saya pasti ada khutbah Jumat. Kenapa sekarang gak ada lagi Ustadz? Satu, saya ngerasa udah kebanyakan ceramah, jarang diceramahin. Saya pengen Jumat itu waktunya saya dinasehatin. Saya dengar khutbah. walaupun awal-awal ada ujian. Gak gitu sih ayatnya. <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Ini ujian Pak Ustadz kali ya. Gak gitu, aduh geregetan nih. Udah turun aja biar gantian. <tuh> Kadang-kadang ada gitunya sih apa muncul wasabi sus ya. Tapi lama-lama kan jadi makin menundukkan untuk menundukkan ego tuh. Karena Ustaz ini kebanyakan ngomong, jarang diomongin. Nah sekarang saya pengen diomongin nih. Kadang-kadang pas datang, loh kok yang diomongin saya banget. Seolah-olah dia tahu masalah saya. Seolah dia tahu kekurangan dan aib atau dosa saya kayak lagi diceramain kamu tuh. Seolah-olah gitu. Itu Allah yang menuntun lisan seorang khatib bisa jadi nggak ada di teksnya. Udah disiapin materi ini yang keluar yang beda. Dia juga heran kenapa saya ngomong ini ya. Ternyata ada saya di situ. Yang lagi butuh nasihat i, itu, gak ada lagi khutbah juman saya udah berapa tahun dari 2015, jarang banget. Paling kalau tahun ini cuma ada di sini, sama di Alatif Al udah, yang lain gak ada. Kenapa gak dengar ya tadi, terus ceramah gak ada juga. Ngapain Ustaz sehari-hari kayak sibuk banget Ustaz setiap hari, ya tadi memprogram perubahan. Jadi kalau arti dakwah itu memprogram perubahan berarti semua kita bisa berdakwah. Karena perubahan itu tidak terjadi hanya dengan ceramah dan tablik akbar. Jangankan perubahan yang besar, perubahan kecil aja kadang-kadang gak bisa dilakukan lewat tablik akbar loh. Contoh, dalam sebuah tablik akbar, seorang mubalik bilang, "Jamaah, tolong sebelum pulang bawa sampahnya masing-masing. Lupa?" Ya, udah gitu ceramah panjang lebar, lupa pas pulang tinggal sampahnya. Itu aja susah, baru sampah sendiri nih, belum mengurus sampah kota Bandung kan. Makanya saya tidak akan mengisi ceramah kecuali ceramah itu ada hubungannya dengan program perubahan. Misalnya kita bikin tabligh akbar yang di dalamnya ada e, aktivasi program. Kayak dulu waktu di sini pertama kan kita bikin program sedekah sampah kan. Yang insya Allah nanti akan kita lakukan lagi setelah pandemi sudah beres kita akan program lagi sedekah sampah. Harus dari masjid. Kenapa banyak program-program yang baik tentang sosial lingkungan itu munculnya bukan dari masjid. Kita selalu mengklaim rahmatan alamin padahal masjid itu sumber kebaikan. Kenapa bukan dari masjid sumbernya, sampah itu harus jadi solusinya dari masjid, ya kita udah coba dulu, sedekah sampah kita bisa dikonversi lewat kita kasih ke bank sampah, bisa dapat 6 juta, 3 juta, 5 juta dan uang itu kita berikan lagi buat pemulung, buat program dakwah apa segala macam, gak akan ke siapa-siapa, balik lagi untuk masyarakat, lewat sampah doang kita bisa mengkonversi teman-teman per bulan hampir 6 juta loh, tiap bulan dapat sampah doang loh, dan itu baru dua jenis sampah dulu kan, plastik sama eh, kardus, belum 36 jenis sampah seperti di Jepang loh yang uh, kampung zero waste itu. Belum sampah organik yang dikonversi menjadi uh, pupuk segala macam, kemudian nanti ada uh, farming, kemudian anak muda yang farming itu bisa memunculkan produk-produk yang uh, organik, produk organik itu kemudian memunculkan ekonomi yang lebih bagus, kemudian hasil ekonomi itu dibalikin lagi buat dakwah. Itu memprogram, sehingga kalau arti dakwah itu memprogram perubahan, kalian semuanya punya peluang yang sama untuk terlibat dalam dakwah dengan skill, potensi, dan interest kalian masing-masing. Saya bagian yang kayak gini, mengkonsep, membangun langkah-langkah strategis, memprogram, tapi saya nggak bisa jalan sendiri, makanya di pemuda hijrah muncullah orang media. Kak Buni, sejak beliau hijrah, dulu beliau berpikir, kalau tidak, kalau hijrah berarti dengar taklim. Saya bilang ke Kak Buni, bisa berhenti di dengar taklim Kak Buni. Kak Buni punya potensi, dulu MC di radio, jadi penyiar, dulu MC di TV, jadi host, sekarang coba MC buat dakwah, biar dakwah ini menarik sehingga nanti muncul inspirasi akhirnya dakwah-dakwah sejak Kabuni muncul di panggung dakwah akhirnya kan Talbi Akbar dimanapun pakai MC yang profesional ya nggak seadanya yang kaku uh, kita mulai dengan pembacaan Al Qur'an yang akan dibacakan ah udah ketinggalan sekarang modelnya gaya-gaya MC atau host yang emang lebih renyah lebih seru udah jadi tren kan sampai kita bawa DJ pun orang mikir DJ di dakwah bukan mau gini-gini DJ Ridakwah itu cuma mau mengiringi lagu Indonesia Raya, kan ada musiknya tuh Indonesia Raya teh, tapi Indonesia Raya enggak akan bilang Indonesia, sya, sya, Enggak digituin sih. Ya Indonesia Raya aja seperti, seperti biasa, cuman saya nggak pakai ya dari Youtube, pakai DJ, yang penting DJ ikut. Akhirnya, yuk kita berdiri lagu Indonesia Raya, setiap acara tabligh akbar saya pasti dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kecuali di dalam masjid. Berdiri semuanya, DJ masuk. Tang tarang, tang tarang, tang tarang Indonesia dan seterusnya. Itu peran DJ-nya cuman untuk nyanyi lagu Indonesia Raya setelah itu udah selesai dia. Tapi dia mendengar nasihat, dia ikut sholat isya berjamaah akhirnya dia bilang baru sekarang saya sholat setelah sekian puluh tahun saya nggak sholat katanya. Ustaz ajak saya lagi nggak apa-apa walaupun cuman lagu Indonesia Raya aja saya juga nggak apa-apa yang penting saya bawa piringan itu yang tadi saya pakai untuk maksiat sekarang pakai buat untuk dakwah, untuk nasionalisme bagi yang mengambil fikih musik itu boleh dan saya mengambil mazhab itu. Karena musiknya untuk lagu Indonesia Raya bukan untuk lagu Alan Walker. The, kayak gitu-gitu bawa siapa lagi? pemain skateboard. Kok ada hubung dulu kan sebelum 2015 kayaknya nggak ada hubungannya antara skateboarder dengan dakwah. Sampai kita munculkan Pevi perma uh, Permana ya, Pevi Permana akhirnya dia hafal surat Ar-Rahman di ball pas lagi latihan skateboard, Sambil dengerin Ar-Rahmannya saya sampai hafal surah Ar Rahman, akhirnya terhubungkanlah skateboard dengan dakwah, terhubungkanlah surfing dengan dakwah, terhubungkanlah olahraga-olahraga anak muda ini dengan dakwah sampai parkour, break dancer terhubung dengan dakwah di mana mereka menjadi make up make up dakwah selama tidak melanggar syariat sebagai Mazhab ya sebagaimana Mazhab yang saya yakini. Saya konsultasi juga dengan kakak kelas saya Ustadz Awaluzi Zikri, Doktor di bidang fikih perbandingan Mazhab Al-Azhar. Saya tinggal nelfon uh, Ustadz Awuzi, Bang, ini gimana nih? Boleh? Oh ya, kasih dong dalilnya. Oh ini dalilnya. Oh aman, jalan. Ada yang ngawal, nggak asal-asal bikin apa yang dibilang debat. Di ah nggak, di belakang kita juga ada ulama yang expert di bidangnya. Saya nggak expert di bidang fikih, saya lebih fokusnya di bidang dakwah, memprogramming. Mereka kalau mau ngomong dakwah, nanya ke saya, Dokter Ustadz Awal, Ustadz uh, Amri Fatmi, beliau expert di bidang akidah filsafat, Dokter akidah filsafat kumlot al azhar, tapi tidak in interest terhadap Program dakwah pas kemarin mau bikin movement di Aceh, ngajak saya Ustaz ngasih kita apa uh, masukan, datang saya bikin memprogramming. Tablet Akbar cuma dua kali, tapi pertemuan untuk memprogramming itu full tiga hari dua malam tuh. Tidur jam 2 malam. Diposting gak diposting, karena bukan untuk konsumsi publik. Pertemuan bikin programming Ustaz, ini, cara bikin yang ini, cara, cara, cara, cara, cara, dua tiga hari dua malam, beres tablet Akbar cuma dua kali, apa tiga kali. Itu yang saya lakukan, sehingga yang terlibat dalam dakwah bukan cuman ulama, bukan cuman penceramah, semua teman-teman bisa terlibat dalam dakwah. Sekarang pertanyaannya, ada gak rasa tanggung jawab itu dalam hati kita? Saya pengen terlibat dalam dakwah, kenapa? Saya umat Nabi Muhammad, beda sama umat Nabi yang lain. Umat Nabi yang lain tuntutannya cuman sami'na wa anak untuk beribadah. Umat Nabi Muhammad risalah, itu yang membuat kita lebih dulu masuk surga daripada umat yang lain. Itu yang membuat kita istimewa dan dapat syafaat dibandingkan umat yang lain. Sehingga dakwah apa yang kami bisa lakukan Ustadz? Apapun pemuda hijrah dalam sebuah dakwah movement perubahan anak muda kita menunggu teman-teman semuanya. Makanya di grup itu ditanya apa yang kalian teman-teman bisa kontribusikan buat dakwah. Ustadz saya orang EO. Kemarin kita bikin forest camp. Forest camp itu kenapa kita bikin? ya? Tadi ada tujuan biar anak muda itu belajar event. Nanti, mudah-mudahan ke depan mereka produktif juga secara ekonomi dengan skill eventnya. Forest camp sendiri men menopang, membackup kebutuhan finansial sekolah dan pendidikan gratis yang kita berikan di pesantren. Sekolah Rimba gratis, pendidikan santri sampai remaja gratis, kreatif Institute gratis. Dari mana kan gurunya juga kita harus berikan haknya yang cukup, bahkan kalau bisa nantinya lebih daripada standar. Dari mana? Ya tadi dari ada event yang eksklusif, ada yang pendidikan gratis. Jadi saling mensupport. Siapa yang bisa ngasih biar event ini menarik? Ada orang kreatif, saya butuh banget nih orang-orang kreatif. Saya butuh orang-orang yang ngerti tentang uh, farming permakultur. Saya butuh orang yang tahu cara mengolah pupuk, saya butuh orang yang apa. Di sini ada Kang Habil seorang penunggang kuda, meman apa, atlet memanah berkuda. Akhirnya kita punya stable, Kang Habil yang berdakwah lewat skill memanah berkudanya. Jadi enggak harus semuanya ceramah. Kalau ceramah berarti tugas dakwah cuman tugas ustadz. Ini yang terjadi pada para sahabat. Yang terakhir adalah eh uh, kisah sahabat di dalam uh, sahabat miskin ya, sahabat miskin yang datang kepada Nabi protes kata mereka, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya borong pahala." Nabi nanya gimana orang kaya borong pahala? Kata mereka Yusalu nawakama nasum, waya wala waya wala natik. Mereka solat kami juga solat, Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka membebaskan budak, kami tidak bisa membebaskan budak. Berarti mereka borong borong pahala ya Rasul? Protes sahabat-sahabat yang miskin. Akhirnya Nabi bilang setiap tasbih sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap takbir sedekah, tersenyum itu sedekah, memindahkan duri dari jalan sedekah. Itu gara-gara sahabat miskin protes terhadap sahabat kaya. Gara-gara mereka beramal dengan amalan yang orang miskin tidak bisa beramal, yaitu bersedekah. Ada rasa cemburu kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan apa yang tadi... Uh, kita dengar dari kisah-kisah inspirasinya para sahabat bisa mendorong kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan meraih derajat sullatun minal awalin wa kalilun, kalilun, sedikit dari golongan kita yang punya semangat wassabiquna sabiqun